Dunia kerja itu butuh sabar Sebuah pepatah berkata Tidak ada pertemanan yang abadi Yang ada hanya kepentingan abadi hmm. Berhati-hatilah pada prinsip realistis ini Karena jika kamu memegangnya Di saat kamu sudah tidak berkepentingan Maka kamu akan ditinggalkan Soyalah pada temanmu, karena ketika kamu jatuh, temanmu akan menarik tanganmu, memapahmu, dan berkata, ayo.